Keep that one. otape it. dari BN Terima kasih, terima kasih. Gak apa-apa, mbak, melebar, mbak, melebar, gak apa-apa Van -apa. penantolnya sih mundur Ini dari memayu, efek normal, berpenang Kegit, wis ngego hijab, promok lho <tbah -tahil> Wis sari, jadi sari u <tahil> <tahil> Terima kasih. Sampai jumpa di